Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobat YouTube semuanya. Ketemu lagi dengan channel Gol Variasi. Kita channel memberikan solusi atau cara memperbaiki mereparasi kendaraan ya. Di sini kita membagikan cara-cara untuk memperbaiki. Di sini kita akan memperbaiki kapur motor Supra X Helm in ya. Ini bekas jatuh patah gini nih ya. Kita akan bikin kembali seperti baru ya. Kita hilangkan, kita baguskan lagi ya. Yang kita persiapkan lem power glue. Jangan lupa ini apotek ya. Power glue-nya yang kalau di sini harganya 8000 ya di tempat saya. Terus lakban akban kertas, amplas, dan bisa media kafe atau cutter juga bisa ya. Dan sebuah tanah nih ya. Yeah. Mm -hmm. Dan setelah dirasa udah rata, udah keras, sedikit disini, kita putus ya, kita menutup bagian bolong ya, kita menggunakan lak bando ya, kita ambil sini aja lalu ditempelkan di bagian luarnya ya jangan ditekan pas bagian lubangnya pasti kira-kirakan saja ini lubang masih mengikuti alur body ya mengikuti alur body Lalu kita alur body kita balikan kita taburi tanah ya. ya lalu kita seperti biasa kita gunakan fordu Gak usah digosok taburi lagi ya kasih tanah lagi cuman <tuh> terlalu tebal juga ya lalu kasih tanah lagi ya tadi dikasih tanah kasih power blue lagi ya sekalian aja lah kesini kita tabur aja semua nih kalau udah gitu tabur aja semua nih Kita mandiin power gun ya, dan taburi lagi tanah ya. Usahakan untuk tanahnya ini seperti tanah ngebul ya. Tanah ngebul ini cukup halus ya, cukup atau cukup bagus untuk menutupi atau menempelkan juga bagus, menutup juga bagus. Lalu kita buka lagi ya Dan tertutup ya Setelah biasa tertutup Kita amplas lagi Tapi ini masih basah ya Kita tunggu kering aja dulu Setelah biasa cukup kering Kita amplas ya haluskan permukaannya Dan ini setelah kita amplas. Tinggal amplasnya menghaluskan aja. Permukaan bodi ini untuk tes kekuatan kita pegang dari sini ya. Ini lumayan beratnya tuh. Tapi dapat patah juga sih tapi Dijamin kuat lah, ya. Ini masih mau menopang, ya. Ini tidak belah lagi, ya. Cukup kuat, kan? ini hasil pengamplasan harus ya bentuknya udah seperti pertama lagi ya pada lakukannya udah seperti pertama lagi nggak ada benjolan nggak ada ada clock udah seperti ngikutin body pertamanya lagi ya kalau sudah gini bisa kalian lanjut ke tahap pengecatan bisa, mau dipilog bisa, mau ditutup sekotet juga udah gak bakalan nampak lagi letaknya ya, atau bekas sobekan atau bolongnya ya ini bekas pecahnya ya jika video ini bermanfaat silahkan kalian subscribe like dan sharenya ya biar orang lain juga tahu tentang ilmu-ilmu atau pengetahuan cara-cara ya akal-akalan ya jika ada yang dipertanyakan Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat bagi kalian ya